Halo halo guys. Apa kabar kembali nih di video kali ini ketemu lagi bersama Mamang nih sama Bapak Tua Slot ya di channelnya Bapak Tua Slot. Kali ini Mamang main di Rame 138 ya. Namenya sekarang di Rame 138 ya. Oke, tanpa perlu berlama-lama nih, gua di sini mau ngebetting dulu di inches nih di bet 5.000 aja ya di bet 5.000. Kita gaskan saja ke quick spin, ya. Oke. Okay. Gimana nih kabar kalian Jaiha hari, hari ini nih guys? yakin bermain pada rungkat juga ya sama kayak gua. sulit sekali ya sekarang bawa modal kecil jackpot di atau Seru sih ya. pragmatik lagi sangat ya, tidak baik-baik saja bagi gua gitu nggak tahu kalau buat kalian ya nah, makanya gua coba main di rame 138 yang katanya bocor ya saya buktikan seramai apa sih judulnya kayak kayak judulnya gitu ya kayak judulnya rame 138 mudah-mudahan juga rame ya ini wild atau perkaliannya multiplier nya rame rame rame rame dan pada ponet ya nice 82.000 cok so. oke okay, ke turbo kita 10 aja coba turbo ke 10 turbo spin oh, nice mantap kali 4 keluar matahari yeay bulan tembak lagi apa ini lumayan lumayan lumayan gue mau coba mermain barbar ya walaupun pp dengan gua kecil ya tapi gue bawa berapa lupa mau dua ratusan ya bawa dua ratusan semoga nggak salah lupa lagi ya bawa dua ratus nice coba gue buy ya coba gue buy di cacing-cacing naga-naga 276 ratus ribu, coba buy 200.000 ya Coba cobain 200.000 yuk buktikan rame 138, rame, multiplayernya juga di Starlight print ya lupa guys, nanti dibantu tolong like ya, di like like ya video yang gua bo. buat kali ini untuk ya, nah, biar gua tambah semangat uh, bikin konten-konten tentang shot ya bantu juga di follow ya buat kalian yang belum follow nah itu 2 baru 2 sama 2 4 ya dibagikan juga nih untuk webnya ya share share juga untuk webnya nih mainnya dimana di rame 138 ya yuk kita buktikan cara rame apa multiplayer nya di ntar like this game by ribu ya ame ya lumayan nya lumayan 15 tidak semakin mempengkak nih multi gua nice kali nah walaupun kecil-kecil pertanyaannya lumayan lah ya walaupun kecil-kecil multi player nya banyak gue ngebay 200.000 nih baru baik seratus ini tadi kita buktikan lagi coba terus charge in -charge enggak ah, diangkat udah kali 9 lumayan itu ya. Guys. Ah, emote Anjay, Min 60-an ya gue ya. Min 60-an gue bayi lagi aja ya gue bayi lagi aja hmm, gue bayi lagi aja ya gue spam bay ya gue spam bay iya nih ngomongin ini di ramai satu delapan baru nih guys baru ini sih gacor juga di pragmatik gue coba mau buktikan nih bener, rame apa enggak nih ya? gue mainnya gimana sih ya? Engga, enggak ingat enggak pakai pola gue ya, samain aja ya. gue mainnya mah samain aja. dapat ya dapat, nice. kopernya pecah, pecah juga. multiplayernya kok dua tiga empat kayak rokok di sambut? woi empat ratus ribu dong. Bener rame ya multiplayernya Udah kali 17 aja nih Lopenya dong Ai kurang satu Multiplayernya pada kecil-kecil Gak ada yang gede Tapi rame emang bener sesuai judul Rame Aduh, kan sayang Bo Udah membengkak nih 20 Ayo dong buat spin terakhir Yes Astaga naga Last spin 20 uh, Cuan cuan ya 600 ya Lumayan lumayan lumayan lumayan Dari ngebuy 200 Berarti kita uh, sudah jackpot 200 400 ribuan ya 400.000 ribu lebih lumayan dengan multiplayer di pas dikali 20 multiplayer Oke okay guys uh, mungkin cukup di sini video yang gua buat ya untuk di review di dirame 138 lumayan gacor juga guys yuk buat kalian nih buat kalian yang belum mempunyai ID silahkan cari di Google rame 138. Sudah gue buktikan emang rame ya multiplayernya nya ya. Gua ngapain 200 dapat 600 lumayan ya daripada lu manyun. Oke, akhir kata gue ucapkan. See you next time, see you next video ya. Bye bye guys. Ketemu lagi nanti di video selanjutnya dari Bapak Tua Slot ya. Masih tetap di mana? Di rame 138.